Do I have Bismillahirrahmanirrahim. Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wasallam. Yang di sana dan yang di sana. Allahumma ta'alna wa kullana karim wa billahi salamul alamin nasyaka anan wa tazawwadu fa ina khairul taqwa wa taquni ya ummul alba salama ikhwat rahimahumullah, ibu di bulan rapa yang dalam nama subhanahu wa ta'ala ada pentingnya kita senantiasa menjatkan, puja puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu ta'ala karena atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, untuk banyak peluang, untuk banyak kesempatan terbaik dalam kehidupan kita, untuk benar-benar kita optimalkan, menjadi bagian tak terpisahkan dari investasi paling berharga dalam kehidupan kita, yang diinvestasi ibadah dan karya Allah s.a.w. Sebab tidak ada investasi yang... Hidupan kita yang tentu akan bisa menyelamatkan hidup dan hidupan kita, bukan saja di dunia kini, tapi juga di akhirat nanti, melainkan investasi dari apa yang kita bangun, dari semangat membangun investasi ibadah dan amal Soleh. Inilah modal kita, dan tentu sepanjang ayat di kanan badan, modal ini tidak boleh lekang, di zaman, dan tidak boleh pudar kanan. Lebih tentu dalam situasi dan kondisi di mana kita terus berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Banyak hal yang tentu harus nantiasa kita kembalikan kepada Al-Quran. Sebagaimanapun Al-Quran merupakan bagian dari petunjuk di dalam kehidupan kita. Al-Quran juga merupakan pedoman di dalam kehidupan kita. Bahkan Al-Quran juga merupakan bagian dari jalan cahaya dalam kehidupan kita. Sebagai petunjuk, tentu saja orang senantiasa membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, yang padanya kita akan menemukan kemuliaan, yang padanya kita akan menemukan keberuntungan, kemenangan, dan tentu saja nilai titik hidup kita pada akhirnya termasuk orang-orang yang khusus khatimah. Sebagai pedoman tersebut Al-Quran, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita bagaimana jalan hidup ini harus kita lewati. Sama mereka-mereka yang berpedoman kepada Al-Quran, tentu saja hidupnya akan senantiasa terarah. Sehingga ia akan menemukan jalan hidup itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan fitrahnya tentu saja ia akan menemukan kemuliaan. Sebagaimana halnya juga Al-Quran merupakan jalan cahaya dalam kehidupan. Ibarat pelita di saat ketika kita berada dalam kondisi yang gelap gulita, Maka tentu yang kita perlukan adalah pelita Cahaya Cahaya ini yang selama ini kadangkala terlewatkan dalam hidupan kita Yang seringkali terabaikan dalam hidupan kita Padahal Al-Quran semuanya merupakan bagian dari cahaya dalam kehidupan Yang akan memberikan kepada kita jalan penerang Bagaimana langkah hidup kita bisa sampai kepada tujuan yang kita harapkan? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, merupakan bagian dari sunnatullah bahwa tantangan dakwah sepanjang hayat di kanan badan pasti bakal terjadi. Di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan merenungkan beberapa ayat dari apa yang Allah firmankan di dalam Surahmu. Surah ke-71 dimulai pada ayat yang pertama Kalau kita bicara tentang kisah Nuh Maka tentu kita akan bisa melihat sebuah kenyataan Bagaimana perjuangan panjangmu Nuh salam diabadikan Allah dalam Al-Quran Sebagai bagian dari pelajaran Sekaligus tentu sebagai tazkiro peringatan bagi kita Untuk tidak pernah berputus asa tatkala kita menyampaikan kebenaran kalau kita baca bahkan di dalam surat Al-Ankabut di ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala firmankan walaqad arsalna tuhan bil qaumihi falabisafihim alfasana Dan sungguh kami telah mengutus Nun di tengah-tengah kaumnya, dia hidup di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun kurang 50 safihim alfasana. 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun beliau berdakwah menyampaikan kebenaran, ketawa rampingan, angklen-angklengan, pagi, siang, sore dan malam hari terus menyampaikan kebenaran. Bahkan tantangan dakwah terberat yang harus dihadapi Nuh Alaihissalam justru bukan dari umatnya, tapi justru dari dalam keluarga, karena ada salah satu di antara istri dan anaknya yang justru malah membangkang, tidak mau mengikuti apa yang di sampaikan Nuh salam sebagai pembawa risalah kenabian dan kerasulan. bisa dibayangkan kita saja yang tidak hidup sampai 100 tahun begitu ya dalam kaitan kita menyampaikan kebenaran nembesak kali dua kali dulu kali so kadang bosannya ya, banyak kadang ayah capek kadang ayah stres nak tengah gugum aku mamane mereka itu oge mangsa beroteh stringan gitu. gitu ya gitu kan Coba kita bandingkan dengan perjuangan Nuh alfasana, 1000 tahun kurang 50 tahun Artinya 90 tahun Menyompehkan keberan terus tiada henti, pagi, siang, sore, dan malam hari nah, Di ayat pertama di surah Nuh Allah ta'ala firmankan A'udzubillahimasyaitanirrajim Inna arsalna Nuhan ila qawmi Sesungguhnya kami telah memutus Nuh kepada kaumnya Anak kaum maka makan ayat, ayahum azabun alim. Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Jadi, bala dan bencana itu terjadi manakala manusia sudah berpaling, tapi sebelumnya tentu sudah ada peringatan: Terus "Ayo, wanti-wanti, diemutan terus disampaikan." Apa yang dibagian dari tugas tanggung jawab Kenabian dan kerasulan Dari apa yang disampaikan Nabi Nuh Alisalam kepada umatnya Hatta kepada anggota keluarganya Nuh sampaikan Disalahkan kenabian dan kerasulan Menyampaikan apa yang tugas dan tanggung jawabnya Untuk menyampaikan kebenaran Di tengah-tengah umatnya Hatta di tengah-tengah keluarganya Kala ya kaum ini lakum nadhirum Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Yaitu tugas Nuh alaih hanyalah memberikan peringatan. Sebagaimana halnya juga tugas kita sebagai seorang muslim. Dimulai dari tugas kita secara pribadi, tugas tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga, sampai kepada tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat, sebagai tokoh masyarakat. Untuk menyampaikan kebenaran, memberikan peringatan Terkait dengan hasilnya tentu kita kembalikan sepenuhnya kembali kepada Allah Karena tugas kita bukan untuk mengejar hasil Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran apa yang sudah kita sampaikan Allah itu berdosa ketika kita sudah memiliki kesanggupan, kemampuan menyampaikan Tapi tidak kita sampaikan perkara orang mau menerima atau tidak apa yang kita sampaikan tentu kembali kepada konsep dasar keimanan masing-masing ketika hatinya terbuka menerima kebenaran maka pasti dia akan menerima kebenaran itu dan dia akan respon kepada kebenaran sahab kata orang piangan ayah nungaku ngaku, ngagugu tapi ayah ogen no ngaku, te ngagugu ada orang yang mengaku keberadaan Allah ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya dan dia kemudian juga mengikuti apa yang menjadi tahap perintah Allah betapapun beratnya yang harus dilakukan tapi ada orang yang mengaku keberadaan Allah, mengakui tentang keberadaan Tuhannya, tapi dia tidak mau melaksanakan aturan-aturannya membangkang, melalaikan cenderung kemudian mengabaikan Nanum menyampaikan tugasnya dan Nuh memberikan informasi kepada kaumnya qala ya qaumi innilaqum nadhirum mubin dia nuh berkata wahai kaumku semuanya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu anibudullahi wattaquhu wa atiun. apa yang disampaikan nuh kepada kaumnya sembahlah allah bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku kepada siapa kepada nuh sebagai pembawa risalah kebenaran yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Itu tugas kenabian dan kerasulan itu menyampaikan tentang kaitan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada kepada Allah. Sampai peringatan itu benar-benar sampai kepada umatnya. Adapun persoalan mereka mau menerima atau tidak kembali tadi kepada dasar pijakan keimanan. Kalau orang sudah ingkar, kalau orang sudah kafir menutup diri, diberi peringatan ataukah tidak berikan peringatan, pasti mereka tidak akan beriman. Dan ayatnya jelaskan Innalillahi na kafaru sawaun 'alaihim Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka kamu berikan peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak mereka berikan peringatan maka mereka tidak akan menerima kenapa karena mereka sudah tertutup Ketertupan hati mereka untuk menerima kebenaran pada Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada manusia dengan potensi potensi hidup yang sesungguhnya akan bisa membedakannya dengan makhluk makhluk yang lain potensi akal dan fikir yang seharusnya bisa menjadi landasan untuk bisa memilah dan memilih mana perkara yang benar, mana perkara yang salah potensi pendengaran potensi penglihatan, bahkan potensi hati yang dengannya diharapkan manusia bisa memahami ayat-ayat Allah baik like ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah dari ayat-ayat yang tersurat maupun yang tersirat alam raya kita ini kan ayat-ayat kauniyah berbagai peristiwa dari kejadian-kejadian yang ada di alam raya ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang datang tidak dengan sendirinya. Yang datang tidak secara kebetulan, tapi semua sudah berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ditandai dengan meneguhkan tauhidnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketika orang sudah betul-betul beribadah kepada Allah Dan kemudian menghadirkan ketaatan yang sesungguhnya kepada Allah secara utuh dan menyuruh Maka tentu ia nanti akan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan Sebagaimana hanya ketika para Abi dan Rasul diutus ke muka bumi Untuk menyampaikan risalah kebenaran Maka tentu tantangan-tantangan di dalam kehidupan Dari apa yang mereka sampaikan itu pasti akan ada dan ini adalah bagian dari ujian Selam hidup itu pada dasarnya adalah ujian menguji tentang kadar keimanan apakah dengan tantangan yang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat lantas kita jadi lari dari tugas dakwah atau terus kita berjuang kata orang sunama teku mewak memang dipacok gitu kan. terus berjuang adapun nanti ketika sudah disampaikan tidak diterima kita serahkan semuanya kepada Allah. Sebagaimana juga apa yang dibangun di dalam kehidupan Nabi Nuh alaihi salam terus menyampaikan. Te istilah ah capek dakwah teh. Nusep Tidak terus disampaikan. Oleh karena itu ini jadi bagian bimbingan arahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita menghadapi tantangan di dalam menyampaikan kebenaran, jangan pernah ada kata menyerah apalagi ada ungkapan kumaha maneh Rekito rekyo mangsa bodoh Rek surga rek neraka, eta urusan maneh Jangan, kenapa? Sebab kalau kita kembali ke parisalah kenabian dan prasulan Ternyata tantangan itu sudah ada Sejak awal perjuangan Sebab yang namanya kebenaran itu Adalah bagian dari Tantangan dalam kehidupan Dan yang namanya keimanan itu Perkara yang mahal oleh karena itu urusan keimanan itu kembali kepada apa yang terbangun dalam diri bisa menerima dan mau menerima gak kebenaran sebab bagaimanapun orang sudah dijelaskan dengan penjelasan yang demikian terang ketika hatinya tidak mau terbuka menerima kebenarannya pasti dia akan menolak Ani wa wa beribadahlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Dan taatilah aku, kata Nuh alaih salam. Ya gfir lakum min dunubikum. Ayu akhirukum ila ajalimu samma. Dia akan mengampuni sebagian dari dosa-dosamu. Dan menangguhkan kamu. Artinya memanjangkan umur kamu. Untuk bisa punya kesempatan. Sampai pada batas waktu yang ditetapkan. Maut ya. Jadi kalau kita ingin bertobat. Pengnumbuhan maut. Jadi ketika ada peluang kesempatan Allah masih berikan kepada kita kesempatan maka kejar itu. Sebab di saat ketika aja sudah di kerongkongan maka peluang dan kesempatan untuk bertobat itu tidak ada. Sebab jangankan manusia biasa hatta setingkat fir'aun laknatullah saja di dalam babakan sejarah kehidupannya di titik klimaksnya ketika dia ditanggelamkan datang merah ternyata dia juga ingin bertobat kepada Allah tapi ditolak oleh Allah. Bayangkan kalau kita baca dalam sejarah orang Ramses kedua atau Fir'aun itu kedurhakannya luar biasa. Sampai dalam salah satu ayat katakan ketika dia mengaku dirinya sebagai robbnya, "Fakola ana robbu ala maka katakanlah aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Tapi giliran ketika dia berada dalam titik klimaks, di titik nadir kata kita, ketika dia hampir ditenggelamkan dan sudah kematian makin dekat dalam dirinya, dia juga mengakui siapa robbnya. Tapi kemudian apa yang dia aku itu tidak lagi berguna bagi dirinya. Allah abadikan itu dalam surah Yunus. Ayat ke-89, hingga ke-92. Sampai kemudian Allah menjadikan jasad Firaun sebagai pelajaran. Bagi manusia yang datang di bulan hari. Agar apa? Agar mereka melihat. Bagaimana akibat dari perbuatan manusia-manusia yang durjana, manusia-manusia yang menolak hukum-hukum Allah? Ketika akan sudah datang, ketika peringatan datang dan ketika peluang kesempatan diberikan namun kemudian tidak dimanfaatkan peluang dan kesempatan itu. Jadi ketika Nuh sampai ke tengah-tengah umatnya Nuh memberikan informasi kepada mereka agar mereka benar-benar mau kembali kepada jalan Allah memohon ampun kepada Allah dan saya Allah akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa mereka bahkan mereka diberikan kesempatan dengan umur dari usia dari jatah yang Allah berikan kepada mereka agar mereka punya kesempatan untuk memperbaiki diri mereka sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh oleh Allah inna ajalallahi ja'ala yu'akhir laukuntum ta'alamun sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang, tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui jadi ketika kematian sudah datang, maka tidak bisa diulurkan waktunya sebagaimana hanya ketika kematian itu belum sampai, tidak bisa kita ingin menyegerakannya karena semua kembali kepada kehendak Allah semua berputar dalam rotasi, kekuasaan dan kemahaperkasaan Allah tentu ini pun bagi mereka yang yang yakin Saya so, bagi mereka yang tidak yakin apa yang disampaikan seperti ini mungkin akan dianggap sebagai dongengan orang-orang terdahulu atau dianggap sebagai bentuk syair sehingga orang yang menyampaikan kebenaran dianggap sebagai orang yang sudah kehilangan akal sehat begitu sepanjang sejarah hidupan manusia mereka yang menyampaikan kebenaran selalu dituduh apa dituduh sebagai orang yang sudah kehilangan akal sehat. Sampai kepada disalahkan nabi dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi masa. Ketika disampaikan kebenaran kepada umatnya apa yang mereka katakan Muhammad gila. Sudah kehilangan akal sehatnya. Tudingan-tudingan muncul. Bahkan kemudian caci maki, dibuli, ditaro dengan segala macam hal dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu inilah bagian dari sunnatullah Ketetapan si Allah subhanahu wa taala. Bagi mereka yang ingin berjuang dan senantiasa berharap ingin berada di dalam garis lurus sebagian Allah kehendaki pasti dia akan berhadapan dengan ujian itu. Karena untuk urusan keimanan tidak bisa main-main. Allah ingin melihat sampai jauh mana keimanan itu betul-betul tertanam di dalam hati sanubari kita yang paling dalam sehingga jelas begitu terlihat mana yang imannya benar dengan mana yang mereka menyatakan iman tapi imannya kawe atau pura-pura nanti akan terlihat secara jelas mereka yang benar-benar istiqomah berjuang yang Allah tentu mereka tidak akan pernah berubah apalagi sampai menggadaikan prinsip-prinsip idealisme dalam kehidupan terlebih ketika mereka sudah ke keimanan tidak akan mungkin pernah terjadi hal itu kecuali bagi mereka-mereka yang sudah kehilangan Keimanannya copot, keimanannya. Oleh karena itu, ini juga jadi pelajaran baik kita kepada ibu. Seringkali kita merasa khawatir, seringkali kita merasa kehilangan dengan barang-barang yang hilang dalam kehidupan kita, tapi seringkali kita tidak pernah merasa khawatir manakala iman kita hilang dalam kehidupan. Ada kisah menarikan dari kisah Umar bin Khattab. Satu ketika baju perangnya itu hilang. Ketika diketahui baju perangnya hilang, yang diungkapkan Umar bin Khattab bukan kegelisahan, bukan perasaan menyesal, bukan perasaan lebar begitu ya, dengan hilangnya baju perang itu. Malah dia bersyukur pada Allah, dengan ungkapan Alhamdulillah. Para sahabat bertanya ya, Amir Umin, kenapa kau mengucapkan kalimat itu? Orang biasanya kalau kehilangan barang itu kan... Pasti akan merasa sangat kecewa. kadangkala -kadang bisa murang-maring. Kata orang senang, mepus keyang. Eh? Dicari siapa yang dari pelakunya. Tapi Umar tidak begitu. Umar malah bersyukur pada Allah. Sampai kemudian para sahabatnya berkata, Kenapa engkau seperti itu? Umar mengatakan, untung yang hilang itu baju perang, bukan iman. Coba. Orang kalau copot jabatan seringkali gelisah. Ya kan? Orang ketika kehilangan posisi dalam pekerjaannya merasa resah, tapi seringkali orang tidak pernah merasa resah dan gelisah ketika imannya mulai kendor. Ketika prinsip hidup yang harus dibangun dari prinsip tauhid sudah mulai berubah. Raju ini adalah musibah terbesar dalam kehidupan. Oleh karena itu ketika Allah sudah menetapkan satu perkara, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menundanya Ketika kita memahami hal itu. kalau Rabbi ini da'u tuqaumilaila nahara. Nah ini mulai babakan sejarah itu ditandai ketika pada akhirnya Nuh juga merasakan betapa tidak mudah menyampaikan kebenaran tengah-tengah umatnya. Hatta ketika dakwah sudah sampai pada puncaknya Alakad okay? arsa'na Nuhan Bila ikawmi falabi syafim al-pasanah Dan sungguh kami telah memutus Nuh di tengah-tengah kaumnya Nuh hidup di tengah kaumnya 1000 tahun Kurang 50 tahun Berbagai cara dilakukan Pagi, siang, sore, dan malam Terus menyampaikan dakwah Bukan hanya kepada umatnya hatta kepada anggota keluarganya Tapi ternyata ada di antara salah satu anggota keluarganya Isi dan anaknya justru malah membangkang sehingga curhat kepada Allah ini pelajaran buat kita kalau kita mau curhat curhat yang nyaman curhat yang bikin hati kita lega itu curhat kepada siapa? kepada Allah keluh kesah kita disampaikan kepada Allah ini sebagiannya Fir'aun kita bisa melihat itu semua di saat penghujung kehidupannya, dia baru mengakui tapi kemudian jadi terlambat ada. Jika perjuangan sudah dilakukan pagi siang sore dan malam menyampaikan kebenaran, tapi hanya sedikit saja diantara mereka beriman, maka Nuh alaihissalam menyampaikan keluh kesahnya hanya kepada Allah. inni ini qawmi kau milailah nahara Dia Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. disampaikan sampaikan keluh kesahnya kepada pada Allah, tidak kepada manusia. Kenapa? ketika manusia berkeluh kesah kepada manusia, seringkali yang muncul itu bukan jalan keluar tapi kekecewaan kan? mending kalau orang respon, kalau orang itu tidak merespon kadang kala bisa lebih kecewa lagi enak urusan saya urus saja diri kamu sendiri kan paling begitu, tapi ketika sampaikan semuanya kembali kepada Allah dan itu makin terus meneguhkan keyakinan untuk tidak pernah berhenti berjuang Coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika anak Nuh alaihi dan istrinya sudah ditenggelamkan dalam peristiwa banjir bandang. Nuh masih mengajak istri dan anaknya untuk naik ke atas kapal, termasuk juga umatnya. Tapi ternyata ditolak. Terus menyampaikan, sampai kemudian meminta kepada Allah agar diselamatkan anak dan istrinya. Sampai kemudian datanglah kalimat jadi apa yang menjadi ketapan insyaallah laisa min ahliqa dia bukan lagi anggota keluarga kamu bayangkan coba bagaimana tidak gelisahnya Nuh AS? kalau ditolak dakwah oleh umat barangkali masih bisa bertahan tapi ketika anggota keluarga tidak menerima kebenaran itu merupakan bagian dari tantangan yang luar biasa kalau bapak dan ibu menyampaikan kebenaran kepada orang lain tidak diterima diterima ditarimati nyeri hati-hati tapi lamun budak orang, anak-anak ya kita, kita ingatkan dengan kebenaran Kemudian mereka berpaling, kemudian mereka menolak, bahkan kemudian mereka membalik-balikan kalimat Sebagai bentuk sanggahan kepada kita, sakitnya itu luar biasa Ini yang terjadi dalam kehidupan Noah Alisa Pagi, siang, sore, malam terus menyampaikan kebenaran Tapi kemudian hanya sedikit saja di antara mereka yang mau menerima "Valamiya jidhum do'a firara". Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru menjadikan mereka makin lari dari keimanan. Lain makin nambah iman, malah makin mewuh seorang sundama, makin nekat dengan kedurhakaan dan kemaksiatannya, terus menentang aturan-aturan Allah. Bahkan ini yang kemudian kita baca di ayat ketujuh di surah Nuh, yang kemudian tentu ini menjadi pelajaran buat kita dan sungguh setiap kali aku menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka siapa umatnya dan diantara anggota keluarga yang belum beriman diajak untuk beriman kepada Allah terus diseru ternyata apa yang mereka lakukan mereka masukkan anak jari mereka ke dalam telinganya Dan kemudian Mereka pun menutup wajah mereka dengan Bajunya Sebagai gambaran tidak mau melihat Nuh Dan ini kan terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan kita hari ini Ada orang kalau tidak menutup telinga secara langsung Dia mengatakan, nges ganeng Dan nyaho kan gitu kalau ada orang disampaikan kebenaran kadangkala -kadang dia menolak walaupun tentu tidak secara langsung menutup telinganya dengan dengan jarinya ini digambarkan dalam ayat ke-7 surat noh ini wa lahum adanihim dan semuanya aku setiap kali menyuruh kepada mereka gitu kan untuk beriman agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah malah yang mereka lakukan adalah menutup telinga mereka dengan jari mereka Gehaya ngadengi Dan kemudian mereka pun menutup Wajah mereka dengan bajunya Sebagai gambaran tidak mau melihat Tidak mau mendengar dan tidak mau melihat Inilah potensi hidup Yang bisa menjadi sumber keselamatan Tapi bisa jadi sumber kecelakaan Ketika Allah berikan potensi pendengaran Dia gunakan potensi pendengaran Untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Maka itu akan jadi sumber keselamatan Dan kemuliaan Tapi manakala Allah berikan kepada mereka potensi pendengaran Tapi tidak mau mendengarkan Tuhaya ngadengi malah cenderung membenci kepada mereka yang menyampaikan kebenaran Sehingga telinga mereka tidak mau terbuka untuk menerima kebenaran Maka itu jadi awal bagi kehancuran dan kerugian Sebagaimana ketika Allah memberikan potensi pandangan, penglihatan untuk melihat kebenaran tatkala ia gunakan, ia optimalkan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kesalahan Allah Maka matanya bisa jadi awal bagi lahirnya, kemuliaan dan keberkahan dalam hidup tapi sebaliknya, manakala pandangan matanya Tidak ia gunakan untuk melihat kebenaran Ayat Allah Dan dia tertutup matanya untuk menerima kebenaran Maka tentu matanya itu bisa menjadi sumber Kehinaan Maka pantas kalau dalam ayat ini Katakan Sungguh kami telah menciptakan manusia Dalam proses kejadian yang paling sempurna Kemudian kami akan Tempatkan manusia Pada tempat, pada derajat yang paling rendah. Ketika apa? Ketika potensi pendengaran, penglihatan hati, akal, fikir Tidak dioptimalkan sebagai jalan untuk mengabdi kepada Allah Dan apa yang dilakukan manusia dengan pengabdian kepada Allah Sedikitpun tidak akan menguntungkan Allah Sebagai pengingkaran manusia atas aturan tanda Allah Sedikitpun itu tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan dan barang siapa yang bersyukur kepadaku, semua ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka semua Allah makan, Allah tidak merlukan Apapun dari sesuatu perkara yang dimiliki manusia, karena sesuatu itu kembali kepada Allah. Jadi, kalau manusia beribadah jangan ger, jangan merasa bahwa seakan-akan ibadah kita ini akan menguntungkan Allah, tidak Allah tidak merasa diuntungkan dengan ibadah kita, sebagaimana ketika orang terus berbuat dosa kemaksiatan, terus berlaku curang terus berlaku zolim, terus hianat maka apa yang dilakukannya sedikit pun tidak akan menjadikan Allah merasa rugi dan dirugikan ya, karena keuntungan kerugian kembali kepada siapa ya, kepada dirinya sendiri ketika manusia diingatkan tentang kebenaran dia tutup telinganya dengan jarinya sehingga dia tidak mendengar apa yang disampaikan. yang rugi siapa ya dirinya? ketika dia tidak mau melihat orang yang menyampaikan ditutup dengan bajunya. sebagai gambaran tidak mau melihat, bayangkan bukan hanya oleh umatnya, oleh anggota keluarganya, salah satu di antara istri dan anaknya pun begitu. sampaikan kemudian ditutup telinganya begini, ya kan tidak mau mendengar. Jadi kalau hari ini ada orang yang ketika diingatkan oleh kita malah kemudian balik Mengeluarkan kalimat sudah <coughs> Capek Sudah gandeng kan gitu Hanya berarti gambaran ini sebetulnya juga sudah terjadi di masa lalu Dan kalau kemudian apa yang tertera pada ayat ini digambarkan dalam Al-Quran Ini adalah sebagai bagian dari pelajaran Bahkan sebagai peringatan bagi kita yang hidup hari ini jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima kebenaran, ya dulu kan begitu, jangan jadi capek, jangan jadi lelah karenanya, terus berjuang. Kenapa? Kalau nanti Allah akan menetapkan keputusannya. Nah, ibu dan apa yang dirahmati Allah swt, kisahmu ini kan memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana perjuangan untuk berada pada titik kebenaran itu tidak selamanya disambut dengan hati yang lapang malah cenderung diabaikan malah kemudian dianggap sebagai perintang sehingga kemudian tantangan itu bukan hanya berupa tantangan secara dohir fisik tapi juga sikis <tuh> dicemooh, dicacimaki dianggap sudah kehilangan akal sehat ya kan dianggap tidak galib ya kan Kenapa? Karena orang cenderung berada pada kisaran kehidupan di mana mereka cenderung menentang aturan-aturan Allah. Sehingga, ini bagian dari sebuah pembelajaran kepada kita. Kalau dulu ada orang-orang yang menentang aturan Allah secara nyata, hari ini ada, itulah bagian dari sepanjang hayat, yang namanya keimanan itu pasti akan berbenturan dengan tauhid, apa dengan syirik, ya kan? Yang namanya kezoliman itu pasti akan berbenturan dengan keadilan Maka sepanjang hayat itu pula kita senantiasa diingatkan dengan Al-Quran Kenapa tadi saya katakan Al-Quran sebagai petunjuk Karena dengan Al-Quran itu kita dihadirkan kembali untuk bisa memahami tentang jalan hidup yang harus tertempuh Sehingga kita tidak salah arah karena banyak manusia yang kemudian salah arah dan jalan Ketika mereka tidak menghadirkan apa sebagai petunjuknya Sebagai bagian dari jalan hidupnya Ibarat Telepon seluler gitu kan Ketika orang beli telepon seluler Yang pertama kali mereka buka itu buka petunjuk kan Malah dibuka ulang Dan dibaca ulang Takut salah ketika dia menggunakan telepon seluler kan Ketika telepon selernya tidak nyala, dia buka buku petunjuk, ada apa? Terus dibuka ulang, dibaca ulang. Dan itu betul-betul dia perhatikan secara hati-hati agar apa? Agar barang yang dia miliki, agar telepon selera yang baru dia miliki itu tidak rusak. Apalagi kemudian, konslet begitu ya. Kan? Nah coba ini kan sebagai bahan pembelajaran dalam hidupan kita. Sudah sampai jauh mana sikap kita kepada Al-Qur'an? Kalau kita buka gadget kita dalam sehari bisa lebih dari 50 kali kan? Kalau Al-Qur'an berapa kali kita buka dalam sehari ini? Mungkin ada yang hari ini belum buka-buka Al-Qur'an. Kalau gadget itu kan setiap kali kita e, matikan, kemudian kita on kan lagi, sudah masukkan ke saku, dikeluarkan lagi, dinyalakan lagi, matikan lagi, nyalakan lagi, terus begitu berapa kali coba, mungkin lebih dari 100 kali dalam saat bagaimana kita menghadirkan Quran itu betul sebagai pedoman yang membimbing kita ketika menjalani hidup sebagai pribadi, apa yang dilakukan lihat Al-Quran ketika menjalani roda kehidupan rumah tangga lihat Al-Quran ya kan? ketika menghadapi anak-anak dalam mendidik lihat Al-Quran ya kan? sehingga kita tidak akan gelisah Adapun tidak lewat Al-Qur'an itu kita banyak menemukan hal-hal yang tentu saja akan mengembalikan ruh kita, energi kita, spirit kita untuk kembali kepada semangat agar kita tidak pernah mengeluh. Agar kita tidak pernah berputus asa. Kenapa yang diungkapkan dalam Al-Qur'an paling tidak dari 7 ayat di surah Nuh ini memberikan pembalaan kepada kita tentang hakikat hidup yang di dalamnya tentu ada perjuangan. Ada pengorbanan Setiap perjuangan pasti butuhkan pengorbanan Mereka yang tidak mau berjuang Dan mereka yang tidak mau berkorban Ya berhentilah hidup Kenapa? Karena mereka yang hidup pasti akan berhadapan dengan tantangan itu Dan ini merupakan bagian dari Sunatullah Mudah-mudahan tujuh ayat yang disampaikan ini Hadirkan motivasi semangat kepada kita Menjadi energi Spirit hidup kita Untuk tidak pernah berputus asa Untuk terus berjalan di dalam jalan dakwah dan bagaimana kita menghadirkan semangat di dalam keluarga rumah tangga kita menjadi bagian yang utuh agar mereka senantiasa memberikan kepada kita motivasi bahkan memberikan spirit bagi kita untuk menghadirkannya sebagai cahaya di dalam kehidupan kita kalau ada yang ditanyakan dipersilakan masih ada waktu setelah 5 menitan ya untuk. silahkan kulung kau lihazah washakillah lihmanakum Agak sedahkan kalau ditanyakan. Ada bapak dan ibu kalau ada yang tanyakan Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang dipaparkan dari tujuh ayat di Surah al ini sekali lagi senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk terus berjuang, karena sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Nuh Alaihissalam sungguhnya merupakan bagian dari bahan pelajaran, siklus peringatan berharga dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat kembali si perjuangan kita, maka lihatlah perjuanganmu agar kita tidak mudah berhenti dalam menyampaikan kebenaran kadang kala sekali dua kali kita menyampaikan tidak terima langsung kita putus asa, apalagi kemudian muncul kalimat-kalimat yang tidak semestinya kita keluarkan yang semestinya tidak kita lontarkan kembali kepada pijakan dari semangat perjuangan Nuh salam kemarin itu kita melihat betapa luar biasanya perjuangan Nuh sampai tantangan terberat dihadapi oleh Nuh salam adalah ketika salah satu anggota keluarganya menolak menerima kebenaran dan ketika Allah menetapkan perkara itu ditandai ketika Nuh harus siap, rela menerima bahwa sebagian dari anak dan istrinya bukan lagi merupakan bagian dari keluarganya Laisamin min ahliqa dia bukan lagi bagian dari keluarga kamu maka tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk apa? untuk terus berjuang mumpung masih ada peluang dan kesempatan mari kita siapkan diri kita kita siapkan keluarga rumah tangga kita agar tidak ada dalam anggota keluarga rumah tangga kita mereka-mereka yang justru malah berpaling dari aturan Allah, karena Quran ini memberikan penjelasan kepada kita tentang karakteristik manusia. Ada keluarga yang di dalamnya anak, istri, suami, soleh, tapi ada suami soleh, istrinya tidak soleh, ada istri soleh, suami tidak soleh, tapi ada. Istri tersoleh, suami tersoleh Nah ini kan jadi pelajaran buat kita Gambaran tentang keluarga Ibrahim adalah gambaran keluarga yang ideal Istri, anak, suami, soleh Ada gambaran tentang kehidupan Nuh kan ini Nuhnya soleh sebagai suami Tapi ternyata salah satu antara anak dan istrinya justru malah membantah. Ada yang istrinya tidak soleh, suaminya soleh Siapa? Lut Ali Saleh. Bahkan ada istri yang tidak soleh, tapi suami juga tidak soleh Siapa Abu Lahab, diabadikan Al-Qur'an Tabat ada Abi, Lahabi, nah, Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari motivasi bagi kita untuk terus menggali Al-Qur'an Sehingga di dalamnya kita banyak menemukan tentang pembelajaran, tentang peringatan yang berharga Agar kita tidak salah arah, agar kita tidak salah langkah dalam melewati bentangan masa dalam hidup kita Sehingga Al-Qur'an itu betul-betul ibarat pelita di kegelapan malam Menjadi cahaya yang menerangi hidup dan hidupan kita sehingga kita tahu arahnya kemana, tujuan kita di mana, sampai pada penghujung dari apa yang kemudian pada akhirnya Allah tetapkan keputusannya ketika kita kembali menghadapnya. Baik kepada ibu yang dirahmati Allah SWT, kita pungkas dengan doa. Semoga Allah SWT menghadirkan pertemuan kita pada malam ini. Menjadi pertemuan yang penuh ridho, rahmat, berkah, ampunannya Allahumma salli ala muhammadi wa'ala'anihi wa sahbihi ajwa'inu. Ya rahmaan ya arhamar raahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka alhamda. Laa ilaaha illaa anta. Ya hanan ya man, ya badiaa as-samaawaati wal ard. Ya dhal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhaab. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyetina kura ta'ala waj'alna lilmuntaqina imam Allahum anfa'na bima wa wa'alimna ma yangfa'una warzukna ilman yadfa'una Rabbana la tu'akhidna in nasi'na au akhta'na Rabbana wa la tahmil alayna isram kama hamatahu ala nadhina min kablina Rabbana WALA tuhambilna, ma la taqtablanabi, waafu anna waafillana warhamna. Anta maulana, fungsilna ala kaumil al kafirin. Asbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmat nasir. Asbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikmat nasir. Allahumma barik lana fi umrina, wa lana fi zuriyatina. Wabariklah na fi jihadina, fi riskina, fi hayatina. wa fi wa fil والحمد لله رب العالمين، سبحانكم وهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oke okay, itu yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah SAW, hadisnya jelas nih Abbas, rohnya Alaihi Wasallam saudah, wa liwa'uhu abiyad, saya gak usah artiin ya insyaallah ya, oh artiin baik, ah, baik, terima kasih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 suhid suci benderapan di nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi darilah air Ayo jaga NKRI dari para pembenci dari. Akbar Wahai para mujahid fi tidakkah hati kita sakit?